Brr. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, anjing. Kaget banget aduh, bangsat. aduh, anjing bapak bapak-bapak negara asing anjing gue aduh, tahu negara mana nih dia nih. Lucu banget bangsat. kaget banget gue sumpah kaget banget gue Halo, apa kabarnya hari ini? Apakah sehat? Apakah masih jadi beban keluarga? Apa sudah ingin keluar kerjaan? Sudah pengen nganggur? <laughs> ya, semoga yang negatif-negatif enggak. Ya, semoga kalian semua positif yang ada di sana yang nonton dimanapun kalian berada. Ya, langsung aja reaction. <laughs> Sebelum itu, jangan lupa dong, gua enggak capek-capek nih. Like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang. Dan jangan lupa juga di-follow akun sosial media gue, semuanya ada di kolom deskripsi. Kalian tinggal klik "meluncur ke video", eh, ke video lagi, ke profile gue, dan follow. Langsung aja kita reaction <tuh> ya, ini Instagram gue nih. Boleh banget kalian yang mau follow gue, silahkan banget Mau tandain gue video-video konyol, video-video lucu, video apapun Silahkan banget nih di Instagram gue ya Bantuin followers gue biar jadi 1 miliar Oke, oke, oke, oke Ini udah ada nih, video-videonya nih Kita mulai dari bawah dulu kali ya Let's, bentar Seperti biasa, pasang... Headphone dulu Seperti biasa pasang headphone dulu <sukai> Apa nih video apa nih Kira-kira <laughs> mikirin apa ya <sukai> Bangsat mana konsepnya enggak enggak mamanya gimana sih mamanya gitu apa enggak mikirin anaknya anjing anaknya Sila di motor madep samping kenapa enggak madep depan gitu ya kenapa harus madep samping sih madep depan Sila juga bisa atau enggak madep belakang lebih keren ya kan lupa enggak bawa lato, lato haji namanya masih ada di urutan teratas walaupun kini sudah tak ada pesan yang berbalas anjing lebay bangsat lebay gak jelas gak jelas mikirin kenapa puan bisa nyalon jadi presiden gue sih nggak mau ikutan anjing kenapa lu bawa-bawa puan anjing kenapa lu bawa-bawa ibu puan bangsat ya tapi gue nggak tahu si puan yang mana yang dia maksud ya Oke okay, next terus sekali lagi sekali lagi ini lucu soalnya ini back anjing banget juga lagi lucu banget. di mana ini ya yang pasti ini di Jakarta jalanannya sih jalanan jalanan Jakarta nih kalau enggak ya Jakarta sekitarnya lah ya soalnya jalanannya udah kayak gini itu ada flyover segala macam. Oke kita next ya ini buat Diki Gunawan besok-besok jangan komen-komen bawa-bawa Mbak ya oke bentar apa nih jatuh ya iya dan dari atas ah? Uh, anjing kenapa tuh? <sling> Masa goblok banget ya urtanya jatuh ya? Dari atas <suket> Enggak. Mana ada jatuh dari bawah? ada gak sih jatuh dari bawah udah jelas betul, dia dari plafon, dari plafon jatuh Dar. mungkin dua-duanya sama-sama apa ya sama-sama shock gitu ya jadi pertanyaan yang keluar pertama jatuh ya? dari atas pertanyaannya bodoh sekali anjing. tapi ya mungkin karena shock ya terus gak tahu mau ngomong apa akhirnya itu yang keluar gitu Jatuh ya? Kok bisa? Dari atas komentar-komentarnya nih. Dari atas nggak kebayang kalau dijawab jatuh dari surga. Tai jatuh dari surga bangsat. Gua rasa ini Spiderman lagi kagak pakai jubah. Jubah nggak tuh? Spiderman mana ada jubah? Spiderman pakai kostum bangsat. Nih lihat aja cara jatuhnya. Oke okay, next. Ini apalagi nih ada namanya peti orang meninggal dan ada motor Motor balap lah ya motor balapan liar Bensin udah diisi full tank soalnya sirotol Rotol Mustaqim agak jauh Bangsat gak gitu konsepnya cu Motor ini mau nganterin lo ke surga apa gimana lu naik motor gini yang di akhirat juga di tilang malaikat loh di tilangnya bukan disuruh denda atau bayar di anjing di Azab berisik motor lu bangsat sumpah mm, digeber gak tuh digeber cuy yang gue takut ini motor digeber mayatnya bangun lagi pada panik loh semua lu sumpah alguemdo pra komentar algo apaan nih anjing bahasa apaan ini anjing nggak tahu gua motor udah setting sampai oke okay, brother selamat balap di kejuaraan akhirat goblok blok kejuaraan akhirat anjing yang ngitung di start siapa anjing yang megang bendera di start atau enggak yang jatuhin topi atau enggak sendal itu siapa malaikat bangsa goblok nah taruhannya apa taruhannya yang kalah pindah ke neraka ya <laughs> oke okay, next anjing itu aneh <tuh> sih itu tuh, tuh. aneh sih itu ini apaan lagi nih ditagi utang ulti solusinya <tuh <tuh kenapa kameranya miring-miring sih gitu bahasa Sunda bahasa Sunda bahasa Sunda cuy gak ngerti gua tapi yang gua tangkap kayaknya ini ya bapak-bapak ini ditagih utang tiba-tiba apa namanya ya tiba-tiba surupan gitu biar nggak ditagih mungkin ya kayaknya caption sini ditagih utang ulti solusinya diwartasan di gitu. Ya. Lagi Enggak <SILENCIO> apa maksudnya gini loh. Kalau bapak ditagih utang besok-besok. Kalaupun mau pura-pura kesurupan atau kesurupan. Apalah kesurupan yang yang sereman dikit gitu. Yang kesurupan apaan ya? Yeti gitu. Kesurupan gendruwo kan gede tuh gendruwo ya kan. Apa, kenapa begini, kagak takut kita pak Sumpah, apalagi dep collector, dep kolektor yang pinjol-pinjol itu Nggak takut pak, kalau bapak cuma begini genggam-genggam tangan uh, uh. Nggak takut, nggak takut, sumpah Halo, begini Itu alay <laughs> Apa sih bangsa <laughs> Oke okay, next Sebentar ada pesawat anjing, rumah gua ada pesawat mulu, bangsat, pesawat lewat, bajingan. Terngakak kukira Salim adalah bagian dari koreografi. Anjay, mama joget TikTok. Bangsat. Bangsat. Kagak, gak, gak gini, gini, gini. Abang-abang yang tadi Salim itu coba tolong tulis di kolom komentar bang. Mama lo keren anjing bang. Sumpah, sumpah. Mamanya joget TikTok. Anaknya nyamperin mau pergi mau Salim. Dan kayaknya di belakangnya ini ada temennya, temennya ngomong apaan tuh ya. Cuma malu ngapain dah joget-joget TikTok gitu dah. Tapi keren sih. Gue nggak kebayang sih itu obrolannya gimana ya. Bisa mama lu jukit TikTok, joget cukit di TikTok dan Koreonya oke okay, gitu nggak yang lebay gimana-gimana nunjukin dada paha dada paha, nggak keren ini asli keren, cuy, Anjas, Anjas, hey, kita nggak pernah tahu apakah ini mamanya dulunya penari ya kan, kita nggak tahu penari latar Michael Jackson, kita nggak tahu, kalau penari latar ya Agnez cinta ini Emaknya <Lihal> mantan dancer gokil Dalam hati anaknya astagfirullah Emak gue Emak gue kenapa kesurupan apa Mak gue bisa-bisa main tiktok anjing Teman-teman gue mau ngomong, -ngomong apa <Lihal> Kerstwi perjalananmu dengan koreografi Gokil gokil gokil Oke next Nah ini video kita yang terakhir ya Video gue yang terakhirnya Good night, apa nih? Brr. Aduh, <laughs> Good night aduh, anjing kaget banget, gue bangsat. Aduh, anjing bapak, bapak-bapak, negara asing anjing gue gak tau. Negara mana nih? Dia nih lucu banget, bangsat kaget banget, gue sumpah kaget banget. Gue kita ulang sekali lagi, ya. Ber, ber, Kaki, kakit lucu, lucu, ah, lucu anjing, lucu bang saat. <tuk> <tuk> Witness <the last> <tuk> tangan Wednesday, ya nonton Netflix pasti, pasti tahu deh. Witness Day itu ada tangan yang bisa jalan sendiri <laughs> botak monyet botak monyet lucu kan? <laughs> video ini tuh lucu karena gak lucu gimana tuh ngomongnya tuh? <laughs> coba tolong tulis di kolom komentar coba tolong tulis di kolom komentar video mana yang paling lucu menurut kalian anjing, <smart> gue bisa berhenti ketawa nih